Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya. Yeah. Welcome back to my channel, CIA. Yeah. So, inggris saya guys. Ya, yeah. oke, okay, kali ini saya akan membuat uh, review makanan. Uh, saya uh, mau bikin tebak-tebakan sama teman-teman semua. Ya, yeah. ini makanannya basah-basah, terus keriting yang tahu nanti komen di bawah. Ya, yeah. basah dan keriting. Biasanya ada uh, becek beceknya dikit. Oke, okay, itu pelunya ya. Uh, nanti yang tahu bisa komen di komentar ya. Oke. Okay. Tanpa basa-basi lagi ya. Kita hadirkan sang makanan. Oke. Okay. A few moments later. Deng, deng, deng, deng, deng, deng, nah. Ini namanya uh, nyemek. Rasa mie sedap, <laughs> soalnya saya, saya pakai mie sedap, guys. Ya. Coba lihat, tinggal ditah, tinggal ditah, tinggal Ada, tinggal ditah, tinggal ada, tinggal apa tinggal ditah, nanti yang tinggal komen lagi ditah, tinggal apa ada, tau mie nyemek, ya. Coba uh, ini mie nyemek. Kalau menurut saya, guys, ya, mie nyemek ya, ini kurang lengkap. Kalau belum ada cabenya, aku pengen uh, makanan ini. rasanya pedas. Hmm. Coba ini cabenya tadi yang saya sudah ulek. Ini uh, coba lihat biji-bijinya -biji ini, guys. Uh, kalau nyontol, ini bikin eh uh, pedes. <MURiuín> Oke. Okay. Ini saya campurkan di sini nanti guys ya. Masukkan semua. Sok kabeh. Sok kabeh, Jang. Jang, jang, jang, jang, jang, jang. Oke, bener guys. Saya kasih air dulu guys ya. setambah tambah lagi nanti ada eh boncabe. Ini yang level 30 saya coba juga nanti guys, gimana rasanya apa tambah pedes Bagaimana nanti nah, saya masih belum pernah coba ini oke bentar guys air, airnya dulu masih belum ditambah ini ini yang tadi eman cabe cabainya ini guys ya cabainya masih ada kita harus irit dan tidak boleh membuang sesuatu yang bisa untuk dimakan guys ya Nah, kita campurkan ke sini. Sudah. Sudah. Tinggal ini, butcabenya ini. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Tenang, nah. cabai. wih ini tambah menggila ini bung menggila dengan rasa pedasnya apakah sampai terbakar mulutku ini kena hidung sudah panas guys Oke okay, ini sudah selesai Oh diaduk dulu nih guys ya saya aduk dulu diaduk diaduk sampai merata sama boncabinnya tadi biar menyatu dulu guys ya Nah selesai oke okay. saya tanpa bacot lagi bacotnya biar gak banyak guys ya kita langsung berdoa sebelum makan uh, senantiasa kita selalu berdoa agar kita uh, ucapan rusuk, uh, syukur kepada yang maha kuasa berdoa dimulai selesai eksekusi ya yeah. suapan pertama untuk teman-teman yang sudah subscribe nanti jangan lupa di subscribe di sini guys subscribe subscribe subscribe subscribe eh subscribe eh, ya wis itulah guys yeah. yes, ya yeah. untuk suapan pertama untuk uh, subscriber ah, makan guys makan guys oke okay. terima kasih Oke okay, kita langsung eksekusi Wah, Mantap nah. Oh ya yeah, ngomong-ngomong saya uh, pakai sendok yang besar guys ya Gak apa-apa ya Soalnya pakai sendok kecil ya uh, terlalu lama nanti nah. Bismillahirrahmanirrahim Uh, ini pedasnya langsung nampol ya selamat nampol ah, sekali guys ya cabainya tadi ada sekitar uh, spoil, full, full cabai ternyata pedes hmm. oke kita lanjut sampai panas ketenggorokan guys ya 저아아아 <놀람> Gater Oke okay, lanjut guys. Nih. Yang mau nyobain. Wah, pedes banget dah, beneran. Aduh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, pedas, guys, jontor, bibir saya sambil oke. Sorry guys. ini bisa-bisa mengemak sadis pada cabe tambah bon cabe level 30 rasanya aduh. bikin nangis ampun ampun oke okay, lanjut lagi guys ya ah ah, ah. Ayuh, nah. Nah, jujur ini pedes banget. Terus, tapi bikin nafsu makanku bertambah guys. Nggak tahu dari apanya, bagus. Tambah enak lah. Untuk teman-teman yang pengen tahu resepnya ada di sini guys. Di atas pojok pojok kiri guys ya. Coba nanti dilihat, oke? Okay? Oke. Pedes pojok ini guys ya. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment dan subscribe. Eh? subscribe eh subscribe subscribe subscribe eh pokoknya itu lah yang penting subscribe jangan lupa pencet tombolnya klik klik nah itu tak oke okay. cukup uh, segini dulu video dari saya apabila ada salah-salah kata ataupun tingkah laku yang tidak berkenan mohon dimaafkan terima kasih sampai jumpa